Halo guys, Assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Benos official. Oke jadi video kali ini seperti biasa lagi, di, disini saya akan membagikan lagi persep Assalamualaikum warahmatullahi ya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 Oke, lanjut ke preset yang kelima, guys. Oke, lanjut ke preset yang keenam, guys. Oke okay, lanjut ke preceding ke delapan guys Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-9 ya Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-10 guys lanjut ke preset yang ke-11 ya. Kenapa ML disebut Mobile Legends? Ya karena my love kan itu kan kamu. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-12, ya. Yes. Lanjut ke preset yang ke ya. <SILENCIO> oke lanjut ke reset yang ke-13 ya oke lanjut ke reset yang ke-14 guys Hari <SILENCIO>